Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo buat sahabat RVC maupun sahabat kopi nonton apa kabar apapun yang saya, Duh, saya semoga teman-teman itu selalu sehat saya. dan apapun yang lagi dikerjain baik itu bidang youtuber atau pekerjaan apapun yang teman-teman kerjain sekarang di masa pandemi sekarang ini ppkm semakin meningkat. Masalah ppkm, masalah corona, masalah apapun teman-teman gak usah ngeluh karena tanpa lu juga kita pasti akan banyak yang tahu lah. Kita ngerasain hal yang sama. Cuma tinggal kita di mana masing-masing adalah bahas bagaimana kita ke depan untuk bisa bertahan hidup minimal bisa meningkatkan penghasilan kita salah satunya niat saya hari ini live streaming mungkin ini adalah streaming pertama kali saya di channel lebih nonton tidak ada yang ingin saya bahas baik segi konten maupun bahas saya cuma kepengen hari ini pengen Mungkin bisa dikatakan curhat ya Atau seri Saya gak tau apa nih sekarang Yang lagi saya rasain benar, benar saya sendiri gak lagi gak bisa Laksin apa Yang pasti sekarang Ini jantung saya masih panas Jadi masih Garanya itu masih ngebu-gebu gitu Jadi selalu tuh kayak pengen teriak Tapi Teriak apa gitu dibilang sedih tapi faktor sedihnya apa juga nggak tahu tapi hari ini yang saya rasain itu sedih ya iya down ya iya mulai hilang semangat ya iya tapi kalau dicari sedihnya apa yang bikin downnya apa yang bikin kurang semangatnya apa saya nggak bisa menyimpulkan itu apa saya mau pengen nyampein aja tujuan pertama saya di sini adalah Mungkin buat teman-teman yang pernah subscribe atau pernah ngikutin saya di channel RVG. Baik teman-teman di sekolah, teman-teman di Facebook, pelanggan-pelanggan pejik -pelanggan saya, ataupun teman-teman kerjaan yang pernah ngikutin channel saya di RVG. Saya cuma bisa ngasih kabar lewat channel ini. Channel ini memang saya bangun kurang, kurang bersosialisasi. Atau memang jarang saya kasih tahu ke teman-teman semua tentang bahwa saya itu punya channel kedua yaitu hobi nonton karena dulu memang hobi nonton ini sebenarnya bukan akun saya facebook hobi nonton email hobi nonton itu dulu aslinya pemiliknya almarhum istri saya jadi memang akun facebook yaitu dulu yang dimaininnya istri almarhum akun juga yang dimainin ya Ya sama, cuma sering buat nonton. Nonton orang sama subscribe ke orang, jadi bukan niat untuk jadi kreator. Selama ini saya ngebawang channel AVC dengan asli Facebook sendiri, email sendiri, dan semuanya punya sendiri saya, Ril. Gak tau kenapa, saya kepikiran itu keinget sama Maruk Istri. Akun Facebook, udah gak ada pengelolaannya channel YouTube juga enggak ada yang pengelolanya jadi saya kelola saya kelola cuman awalnya itu niatnya ya cuma sekedar buat ngetes anggota dimana dulu saya itu bangun admin pertama kali di grup Messenger itu saya masih nol masih nol nggak ada yang namanya subscribe itu udah kayak sekarang baru tiga bulan jadi youtuber aja udah 1000 subscribe, 2000 subscribe. Saya cari seratus aja sebulan, itu bulan-bulan empat buatan mati-mati yang ngemis yang subscribe sama teman-teman Jadi dulu saya bangun, pertama kali admin di grup jadi itu Seingat saya itu saya masih 200 subscriber Dan anggota-anggota yang saya dapat, mereka tuh udah 500, 1000, 2000 gitu Jadi wajar kalau mungkin dulu saya kurang dengerin sama anggota Nah saya coba pakai trik yang kedua yaitu sekarang kadang orang itu hormat atau tunduk, itu kadang lihat status, mungkin lihat status saya sebagai admin, oleh dia dengar oke okay, siap-siap segala macam, tapi saya kepengen membangun anggota atau komunitas itu adalah yang gak mandang orang itu dari status Mau orang itu subscribernya gede, ke, mau dia bos ke, mau dia polisi ke, mau dia ustaz, ke, jangan langsung dilihat dari statusnya. Tapi dari tindakannya, kalau memang dia pemunung gitu, dia anak jalanan, tetapi selalu berbicaranya baik untuk buat orang, berbuat baik untuk orang, ya hargain dia, hormatin dia, itu dengarin apa kata dia. Sedangkan pengalaman saya di awal grup meski anjir atau di grup itu kebanyakan adalah orang-orang yang saya ketemunya adalah mama dan dari status. Saya nah, siapa yang bagaimana nih buat lepas saya itu? Anggota mungkin sama saya nurut karena lihat saya admin. Dan bagaimana saya bisa tahu itu anggota dalam-dalamnya kalau saya itu tetap pakai status saya itu admin. Saya pakailah hmm. akhirnya pakai cara kedua yaitu Facebook yang namanya uh, Nur Laili, itu nama armah saya. Dan Youtube juga namanya, uh, dulunya sih bukan nanti nonton ya. Kita gunakan itu untuk merupakan anggota. Kayak untuk ngecek chat atau segala macam itu. Kalau saya, menurut saya bagus, baru saya cempurin ke, ke grup. Atau saya kenalin ke nomor atau Facebooknya Ratna Saputra. Bahkan artinya ya saya, saya sendiri yang cek chat mereka. Cuma saya selalu bermain 4 dua karakter. Di sisi lain itu karakter sebagai Ratno, cowok, atau asmi. Tapi di sisi lain saya bermain karakter sebagai cewek atau sebagai uh, yang bukan Ratno lah. mengenal traktor itu saya tuh kadang-kadang cuma nggak tahu apa. saya itu itu gimana gak mau apa kalau ditanya apa sih tujuan kamu jadi youtuber gitu banyak yang pengen ke cari duit cari dolar gitu memang iya awalnya mungkin saya kepikirannya kepengen punya penghasilan karena tertarik dengan orang-orang yang katanya oh, jadi youtuber bu ini gede gitu kan tapi setelah saya saya pelajari Youtube pelan-pelan itu apa yang uh, dipikirkan saya tentang uang, tentang dolar, itu gak mulai tersisihkan jadi niat saya yang benar-benar menjadi Youtube adalah saya cuma pengen satu, belajar kedua, membangun kemampuan diri sendiri misalnya adalah gini, ini saya punya otak ini saya punya otot. Itu saya masih dominan sama otot. Saya selalu di kecilnya sama keluarga saya, sama teman saya bahwa saya itu orang yang kurus, nggak ada tenaganya. Jadi saya selalu dalam hati saya bilang sini, saya punya motor, saya kerja apa pun saya mau. Selama ibadah saya masih bisa jalan, kata saya masih bisa jalan, saya akan jalan. Selama tangan saya masih bisa sapa, tapi buat kerja saya akan kerja. Intinya adalah untuk masalah kerja, selama saya belum down, belum sampai terpuruk, gitu, saya akan terus kerja masuk angin buat saya itu biasa. Jadi saya selalu memaksakan kapasitas otot saya sendiri. Jadi sampai saya tahu tahu seberapa kebutuhan saya punya otot saya punya simpanan tenaga itu seperlunya saya tahu. Nah, lama-lama ini saya berpikir saya ini orangnya enggak enggak sekolah, dari keluarga juga enggak mampu, enggak berpendidikan. Buat teman-teman mungkin selama ini adalah lihat foto saya profil yang pakai chest segala macam itu ya. Makan banyak anggota-anggota atau teman-teman youtuber yang menilai saya ini adalah pantaslah abang ini pintar, pantaslah abang ini sukses, abang pendidikannya tinggi segala macam. Saya cuma ketawa aja. Hari ini saya buka sama teman-teman semua bahwa saya itu tidak sebaik atau tidak sebagus foto profil yang teman-teman lihat selama ini. Foto profil itu cuma foto kajangan atau editan tapi kalau ditanya abang pernah nggak kerja di PT? bukan pernah lagi, sering saya kerja di PT bahkan bukan, mungkin masuk saya sebagai office boy gitu, ya, atau jabatan kecil yang lain terakhir sebelum saya menjadi student itu, saya kerja di PT namanya PT varian inovasi prima PT ini bergerak bidang jasa k eh, 3 perusahaan jasa keselamatan kerja EJK3 ya. Jadi bikin sekolah tentang uh, apa Orang-orang yang ngajarin tentang EJK3 Sertifikat, segala macam Sampai akhirnya itu Saya nggak sekolah, judul aja Saya itu cuma lulusan SMP Saya bisa lulus SMP itu juga karena sendiri Karena memang dari kecil, dari kelas 2 SD Saya udah tinggal sama orang tua ya. Jadi untuk bisa ngelalu sekolah lagi Saya harus kerja sendiri Jadi tapi cuma kerja sekolah, kerja sekolah, nggak pernah belajar tetapi saya belajar apa yang ada di depan mata. Jadi contoh waktu SM, e, IPS itu, ada pembelajaran tentang yang kebutuhan e, primer sama kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan primer? Apa itu kebutuhan sekunder? Yang sampai sekarang saya masih ingat. Itu saya belajar di waktu itu di sekolah. Jadi saya, prinsip saya adalah pagi saya berangkat sekolah, sebelum saya pulang sekolah itu pelajaran sudah harus saya nyantel di, di otak saya gitu. Karena setelah saya pulang sekolah, itu saya fokus kerja. Jadi kalau masalah pembelajaran saya mungkin udah lupa. Jadi saya selalu tuh saya sudah, selalu apal, atau minimal 50 persen nyantel lagi. Sampai, -sampai selalu saya selalu lulus SMP kerja. Pertama kali yang membuat saya kenapa sih saya menjadi youtuber? Tahun 2016 saya ditinggal almarhum sama istri. 3 minggu harus nemenin istri selama 24 jam Sakaratul di rumah sakit Saya punya anak buah, yang pertama itu masih umur 4 tahun Dan yang kedua itu umur 8 bulan Itu waktu istri saya sakit di rumah sakit 3 minggu saya nungguin istri Itu saya nggak tahu kabar anak saya di mana Singkat cerita, 2016 istri saya itu diambil Panggil sama Allah, lah, gitu ya setelah dari situ, saya harus hidup sendiri, ngontrak satu petak dengan dua anak saya. Jadi, jadi bapak plus ibu buat anak-anak. Saya kerja tapi nggak bisa ngomong anak. Kalau saya ngomong anak, tapi saya nggak bisa kerja. Kalau saya nggak kerja, dapat duit dari mana, buat kasih makan anak, buat biar kontrakan. Itu saya dikontrakan. Saya nggak bisa satu bulan dua bulan saya lalui gitu jujur aja, saya masih makan itu ngadulin dari mungkin pembelian orangnya. tetapi saya nggak mau minta, saya nggak mau minta dan saya nggak mau ngemis. saya cuma yakin hari ini waktu kasih saya ujian itu udah pasti saya pasti kuat. bagaimana saya mau menjalani hidup ini Saya terus nanti walaupun harus makan Oh, dapat Bantuan dari tetangga itu kan beras atau karung. Dia cuma makan itu aja beras atau karung sama kecap asin ataupun garam Atau kecap manusia ketemunya aja. Itu yang saya makan setiap hari selama saya itu menjadi budak plus ibu buat anak saya. Sampai akhirnya ada orang yang bisa bantu saya. Yaitu saya titipin anak dulu sementara. Tapi saya nggak bisa bayar kalau memang ikhlas nilai tanggalah saya cincet anak sampai saya benar-benar bisa itu gedein anak lagi lah Ayah saya kerja untuk bisa hidupin diri sendiri di perantauan selama kerja ini dipikiran saya nggak bisa diam terus tiap malam itu melayang terus karena selalu berpikir itu istri masih ada di depan bagaimana anak saya ini, yang satu masih 8 bulan mbak masih asing, yang kecil masih 4 tahun Semuanya harus tiba-tiba berhenti sekolah, kan? saya nggak bisa bayar sekolah, jangan saja untuk mencari makannya susah Tapi saya harus saya tahu, selama Allah masih saya kasih saya nafas, artinya kalau masih gue kasih nafas, artinya lu juga harus berjuang Karena kok kita masih hidup, itu masih dikasih kesempatan, artinya kita ini mampu ya kalau memang kita menurut Allah kita ini udah gampang udah pasti diambil nyawanya udah dari bingung. jadi kapan hari dari situ lah stressnya saya saya kecanduan sama game mobile legend setiap hari saya main mobile legend itu sampai dari pagi sampai ketemu pagi lagi mau kerja mau apa bahkan gak ada yang bisa membuat saya itu berhenti main mobile legend Mau bos kek, mau, mau calon istri kek, mau anak kek, mau siapa. Biasanya lu ngelarang gue main mobil Legends, kemudian gue usah penang. Itu dulu saking saya keras, gak bisa berhenti dari mobil Legends. Bahkan punya duit saya boleh-beran lebih, lebih baik buat beli kuota daripada buat beli jajan anak. Kalau anak minta jajan ya saya paling kasih seribu. Sisanya saya beliin kuota. Habis lebih banyak buat beli kuota untuk menuhi hasrat main game mobil aja. saya cuma berdoa gitu loh. saya sadar main game gak ada untungnya buat saya tapi kenapa saya bisa berhenti bantu saya ini berhenti gimana saya, saya bisa berhenti dan ini nih kenapa sampai sekarang saya jadi semangat menjadi youtuber karena berkat youtuber inilah saya jadi bisa berhenti main game pertama saya main jadi youtuber itu gara-gara corona memang tiga bulan di rumah makan itu nggak bisa kerja harus kemana-mana nyari makan sampai main youtuber dan setelah tanpa saya sadari semenjak saya main youtuber terus oh bagaimana saya bisa subscriber, bagaimana kita jam tayang, apa itu saya, segala macam sampai sekarang aku saya nggak nyala lagi yang namanya game mobile aja. dampak mungkin sebagian ada orang yang memang berhasil mobil legend gitu loh. tapi kalau buat saya pribadi saya tidak ada uh, mendapatkan hal kebaikan dari mobil legend dari situ saya bisa berhenti berkas youtuber itulah kenapa sampai akhirnya saya jadi youtuber dan yang saya kejar semata-mata bukan uang ya bukan duit tapi saya cuma kepengen itu berekspresi gitu mungkin bisa dikatakan adalah inspirasi atau motivasi buat orang gitu ya kali itu juga buat diri saya bahwa saya ini biarpun gak sekolah tetapi ya jangan sampai saya goblok-goblok kayak orang banget gitu ya jadi nggak ada lagi alasan oh ya lu goblok karena lu gak sekolah jadi kita dikatain goblok atau enggak ya bukan bukan dari faktor sekolah atau tidak tapi dari kemampuan kita selama kita mau belajar gitu selama kita harus mau berusaha tingkatin oh biarku. kita nggak sekolah, nggak ada ijazah nggak ada lagi orang yang mau menghina kita, yuh, yuh, lo-nya orang bodoh sampai saya dapat kesempatan untuk meeting Dewi di perusahaan itu, meeting sekelas presiden perusahaan perwakilan asosiasi dari seluruh perusahaan p 3 yang diadakan di Jakarta, itu adalah panggilan untuk pemilik langsung presiden perwakil, atau presiden perusahaan Sampai saya ditunjuk sama bos itu untuk ikut meeting. Padahal jauh saya nggak ada yang namanya pengalaman ketika tiga. Nggak ada ijazah Minimal ketika tiga itu harus uh, sarjana. Aku bisa, saya kayak orang yang cuma ijasa sampai kok bisa itu ngikutin meeting bareng-bareng sama bos-bos besar gitu. Bukan cuma di pinggir jalan gitu, tapi di di di hotel gitu. Nah, cuma prinsip saya adalah ini bos udah mau ngasih kesempatan ke saya itu. Dia nggak mungkin kalau semuanya ngasih saya kesempatan atau ngasih saya kepercayaan kalau dia nggak yakin sama saya. Akhirnya apa? Oh saya cuma berusaha, oh, bagaimana caranya saya nggak nggak ngecewain bos. Saya dengerin, saya amatin, saya nggak banyak orang Tapi alhamdulillah saya bisa memberikan hasil kepada bos laporan-laporan tentang meeting-meeting oh, perusahaan itu saya bisa menyampaikan. jadi boleh saya buat teman-teman saya sih kalau memang teman-teman udah yakin jadi youtuber gaspol aja terus pelajari aja terus saya mulai pertama di youtuber jadi hari ini kabar luka buat saya adalah channel RVC memang udah di banet massal atau banet banet permanen jadi kalau barang-barang itu banyak akun channel yang dibanet karena tindakan traffic yang tidak valid atau bisa dikatakan itu Oh ya. Klik ya, visit iklan Visit iklan Tapi channel saya hari ini Di Bennett Permanen Bukan karena visit iklan Oke okay? Jadi, teguran keras pada Youtube Itu bukan cuma sekedar visit iklan Visit iklan itu hanya sebagian saja Masih banyak teguran keras yang uh, dari Youtube Ada yang secara tertulis Bahkan ada yang tidak secara tertulis Pertanyaannya adalah Kita nggak bisa kalau mau dipahami semua itu yang belum belum jelimat banyak. Gitu. Jadi hari ini kalau saya jawab sendiri kenapa channel saya ini bisa ke kebenet permanen. Salah satunya adalah melanggar komunitas. <tuh> melanggar kebijakan komunitas. Nah kebijakan komunitas itu apa? Kebijakan komunitas itu adalah salah satunya mungkin bisa juga karena uh, traffic tidak valid atau kegiatan klik visit itu juga bisa jadi terus kedua juga bisa, karena channel yang tidak aktif setelah dimonetisasi jadi kalau kita udah dimonetisasi selama enam bulan ini channel nggak ada aktivitas nggak ada upload video terbaru atau dikatakan channel ini tuh uh, mati suri gitu maka dia akan di ditahan sebentar jadi kayak nggak aktif lah gitu tiba-tiba iklannya nggak nongol gitu. tapi masih bisa diselamatin asal nggak nggak melanggar nah sedangkan channel saya ini kenapa bisa dibanned itu karena teguran keras yaitu reupload mana pertama kali memang saya udah udah berani kan Bermain Youtube dengan melawan arah yaitu reupload Jadi hari ini saya mendapatkan kabar harus di banyak permanen ya, Mungkin ya harus siap saya memang ya harus saya terima Jadi gak, gak sedih lah Walaupun sedih wajar Tapi gak membuat sampai saya don Kalau harus sampai di bandet Karena dengan ini saya bisa tahu ilmu punya Oh iya jadi, apa sih yang membuat channel RPG ke kebanyakan? Yang pertama, karena pelanggaran teguran komunitas. Teguran komunitas itu apa? Yaitu re-upload. Gimana saya udah tiga kali atau tiga bulan itu ngajuin monetasi ulang selalu ditolak. Yang pertama, karena artinya belum ada, belum ada, masih ada video reupload kan? Yang pertama saya hapus Upin, -upin tapi masih ada nih ini di pelet ditolak lapar kedua saya hapus ini pelet dan upin upin ditolak juga terus kemarin pengajuan ketiga kalinya itu masih ditolak bukan langsung langsung ditutup permanen artinya teguran keras dari youtube itu memang maksimal ada tiga jadi kalau udah dua kali dua kali ketolak artinya kita ngajuin terakhir yang ketiga itu harus benar-benar kita sampai bisa fix kita tahu gitu ya masalahnya itu kemarin saya nggak tahu video yang mana nih yang masih dikatakan reupload di gitu. Jadi satu. Dan mungkin alasan kedua adalah video saya yang terakhir yaitu tentang karaoke hot itu memang viewnya naik drastis. Sampai cuma bukan di Indonesia tapi di luar juga viewnya langsung naik drastis. Mungkin kebanyakan karena terpengaruh dengan thumbnail kan. Saya menggunakan thumbnail foto perempuan dengan menggunakan gunung besar. Gitu. Mungkin karena itu tapi saya nggak nggak nggak enggak nyangka kalau memang thumbnail itu bisa mempengaruhi sampai kejadian ke kebanet gitu. karena kan yang dijelasin YouTube cuman apa yang penting bagian tersebut itu masih terbuka masih ketutup itu yang dijelasin cuma itu yang penting masih ketutup kalau kebuka berarti itu sudah melanggar selain kema kemarin saya berani menggunakan thumbnail dengan foto tersebut ya karena saya saya pikir itu masih dalam keadaan tertutup jadi paling enggak kalau memang kalau memang kena teguran harusnya itu nanti dolar kuning gitu loh ataupun ada peringatan apalah itu ternyata enggak jadi sekarang channel saya kebanyakan itu adalah saatnya -saat mungkin ketiga kalinya mengajukan ulang tetapi masih ada di indikasi video yang saya walaupun saya nggak tahu nih yang mana terus kedua faktor penyebab cepatnya di Bandit, ya karena itu tadi thumbnail yang ada foto cewek menonjol gitu. Nah jadi buat teman-teman banyak yang takut akan reupload, tapi saya udah mulai duluan intinya adalah gini re itu ada dua re ringan eh dari dua teguran itu ada dua teguran klaim ya klaim ringan sama klaim berat nih kalau klaim ringan itu biasanya masih ada notifikasi video ada kena klaim itu baik entah dari musiknya dari apanya itu santai aja masih bisa diatasilah bahasa kesalah itu sifatnya teguran ringan itu tapi kalau semuanya teguran keras itu biasanya adalah re-upload contoh nih saya ada teman namanya contohnya gitu ya Dinda Sukianto gitu kan? dia ada buat video pijat tidak menampilkan foto atau mukanya Dinda Sukianto hanya menampilkan suara Mungkin kalau saya memang pelaku re-upload, bisa saya re-upload itu video itu. Ya kalah-kalih gimana lah gitu kan, biar nggak terdeteksi sama bahwa itu videonya cukianto gitu loh. Jadi penting ya teman-teman kita itu kalau memang nge-upload video, jangan hanya dari suara aja yang tampil. Nah ini perlu, perlu buat teman-teman dipahami. Selama ini kan kita banyak upload video itu kan hanya suara aja kan. Nampilin muka itu kan jarang kan. Apalagi yang tutorial, kebanyakan suara aja Nah Kalau suara aja, itu masih bisa Baca kasarnya Pemain-pemain hacker nih Atau katakanlah kayak saya lah Saya masih bisa nge video orang Yang hanya menampilkan suara aja Kalau memang saya mau gitu. Tetapi kalau ingin kita aman Apa video, sekaligus Sesering mungkin kita nampilin muka kita nih Muka sama suara Karena di dalam video itu Itu ada dua nilai Au, audio, apa audio, video. audio, audio, audio, uh, audio, eh visual, audio, visual, Au, audio, itu suara jadi suara-suaranya visual, ditandai siapa nih pemilik channel contohnya, ratna, suaranya ratna, seperti apa, gitu, terus sama visual, visual, visual, visual, visual, visual, terus visual, visual, muka-muka visual, jadi kalau visual, video kita aman biar nggak visual, visual, dari orang visual, aja visual, kalau ada suara sama muka kita itu biar lebih aman. Nah jangan kayak saya, saya upload ini pelet itu memang re upload. Tetapi kenapa saya berani ambil? Ada tiga jenis lisensi yang saya pahami. Kalau taunya banyak orang atau kreator kan hanya dua, lisensi Creative Commons sama lisensi YouTube Standar. Ini yang umumnya diketahui, kan? tapi ada tiga lisensi jenis lisensi yang pertama adalah lisensi creative common artinya video tersebut boleh kita gunakan ulang tetapi dengan catatan kalau video itu biarpun lisensi creative common kalau dia terlalu banyak yang menggunakan maka mendingan kurangi jangan dipakai oke okay? kedua lisensi youtube standar artinya pendapatan terlalu buat kita semua nggak ada dibagi-bagi dan yang ketiga adalah lisensi museum lisensi museum ini adalah lisensi yang apa ya jadi semuanya kayak video-video yang lama yang masa-masa berlakunya itu di YouTube udah habis. Contohnya kayak kita tuh naruh video di YouTube ada masanya 20 tahun. Nanti kalau semuanya udah 20 tahun itu masanya udah habis gitu. Atau bisa kelihatan kayak film-film lama yang udah nggak pernah, yang pemiliknya udah nggak ada. Atau contoh saya punya RPG gitu kan, video-video RPG. Kalau kita naruh video di YouTube, itu kan mau sampai berapa tahun, itu akan ada terus 20 tahun sampai 40 tahun ke depan, itu video RPG akan selalu ada, contoh. Tetapi pemiliknya ini udah nggak ada, atau si channel ini itu udah nggak pernah ada aktivitas, artinya kan pemiliknya udah nggak ada, entah itu kehilangan akun, kehilangan email, sandi, ataupun memang orangnya udah meninggal atau nggak ada, artinya video itu tuh udah nggak ada tuannya gitu. Nah, kalau video itu nggak ada tuannya, nanti bisa dimasukin ke ranah lisensi museum nah itu yang bisa kita pakai tetapi memang ada aturannya itu yang membuat saya berani meng-re-upload Nini Pellet. jadi sekarang ini ya untuk Nini Pellet itu kalau memang dikatakan itu reupload masih kurang gamblang lah saya gimana kok bisa dikatakan di-upload karena itu memang udah yang ada pemiliknya kan kalau ada pemiliknya itu pasti ada laporan dia dia kirim krenti saya tapi udah lah intinya itu memang bukan hak saya gitu jadi kalau memang kena klaim atau kena uh, reupload, ya udah saya terima resiko. Nah, sekarang tinggal kita, saya akan nerusin lagi channel yang kedua saya itu yang sekarang hobi nonton. Hobi nonton itu memang saya garap. Saya itu suka suka apa ya belajar agama. Banyak pengalaman-pengalaman agama yang masih minim saya pelajari uh, tahu ini, gitu. karena dari kecil memang biasa cuma di, di pasar, nggak ada didikan orang tua, nggak ada nggak ada disuruh si ngaji, dari Walaupun kakak saya memang dari dua-duanya itu memang secara saya tak tahu bidang ta agama lah, gitu. tapi karena dulu kan saya masih kecil, jadi belum mewarisi ilmu dari celur secelur ya, gitu. jadi intinya adalah saya suka belajar agama. Kopinaton ini saya niatin adalah saya pengen belajar a. Kalau saya belajar A sambil saya, saya share ke hobi nonton gitu. Jadi kalau suatu saat saya lupa Saya akan nonton lagi ke hobi nonton Contoh kayak Asma Lusna gitu kan Dulu saya sempat hafal Asma Lusna Tapi karena lama nggak saya mainkan Atau lama nggak saya, nah, saya terapkan Lupa lagi Akhirnya saya tak, saya upload Hobi uh, nonton video Asma Lusna Saya share ke hobi nonton Itu bisa saya dengerin lagi lama-lama Dengerin lagi lama-lama jadi kalau cara saya itu ya kalau pengen dengerin sesuatu atau ngapain sesuatu itu dengan sering saya ngedengerin itu nanti apa sendiri. Karena apa dulu saya suka lagu, saya pengen ngapain lagu saya tulis teksnya, saya seapain itu lama apalnya. Tapi pas saya sering dengerin lagu itu apa sendiri liriknya. Jadi juga sekarang nggak sholat sholawat, nyesabab ya, segala macam. Jadi sering saya dengerin pakai anjat apa sendiri. Nah, untuk melanjutin RPG ini, RMC ini mungkin memang udahlah sekarang jadi ingatan aja, kenangan-kenangan buat saya aja, dan buat teman-teman. Semoga buat yang ngikutin RCG atau pengikut eh, yang setiap penonton setiap RCG lah gitu ya, bisa nemuin video ini di channel lebih Nonton. karena memang Opi Nonton, saya buat itu tidak terlalu menampilkan detail saya gitu. Nah, itu publik makanya foto nggak saya pakai foto saya suara juga nggak pakai foto suara saya ini tapi untuk next selanjutnya itu saya akan buat channel baru yaitu akan membahas pengalaman saya di bidang youtuber intinya adalah channel yang khusus membahas tentang youtuber itu channel yang udah saya siapin nanti bakal saya kantolankan ke teman-teman ke grup-grup yang saya kelola yaitu grup ytka sama grup youtube amanah saya akan share semua dari pengalaman saya. RPG itu bangun dari nol sampai 8 bulan monet. Yang sampai setelah monet, kita harus ngapain? Harus kejar 10 dolar. Dulu saya dapat 10 dolar cuma waktu 3 hari. Bukan 3 hari tapi cuma main 2 list gitu ya. Main 2 list artinya anggap aja katakanlah 2, 2 hari. 2 hari udah mencapai 2, 10 dolar. Dan satu uh, bulan Februari RPG ini monet awal ya Februari awal akhir akhir itu udah langsung gajian 100 dolar yaitu 1,4 gitu. dan kemarin di masa puasa 3 bulan karena Februari April saya masih dapat gajian yang 1 bulan gitu. jadi kalau memang hari ini RQC kebenet gak apa-apa gitu. memang itu udah saya yang harus saya tanggung kan karena beranding lawan arus tapi minimal saya hmm. udah uh, mengasih banget lah karena berkat youtube satu saya udah bisa menghindari dari kebiasaan buruk saya yaitu dulu, uh, itu dulu main mobil game. Itu benar-benar memperburuk saya banget di gitu. dekat karakter saya itu main saya melt banget gara-gara gara-gara game situ kan. Berkat YouTube ini saya udah bisa ninggalin yang namanya kecanduan game. Terus kedua, saya juga makasih banget sama sama YouTube karena berkat YouTube ini saya jadi banyak banyak belajar gitu. Banyak wawasan lah yang tadinya saya nggak tahu email jadi tahu email yang saat nggak bisa edit saya jadi bisa edit yang saya tahu bikin email Google aja itu dulu saya belum tentu bisa karena email AVC aja dibikin tuh email perusahaan email dari perusahaan masih saya pakai sampai lama-lama saya bisa bikin email lebih daripada 10 dan saya bisa ngasih Tutorial ke anggota. Bagaimana sih supaya kita bisa buat email lebih dan buat subscribe tapi tidak spam. Bisa buat 10, bisa buat 20 gitu kan. Memang saya saran jangan terlalu banyak-banyak. Karena makin lama juga YouTube sama Google itu kan memang selalu meningkatkan sistem keamanannya. Nanti saya akan share sampai bagaimana ngejar 100 dolar. Gitu. Bagaimana setelah kita dolar, buat kita YouTuber itu bukan cuma sekedar ngejar penghasil dari dolar. Tapi ada penghasilan-penghasilan yang lain, dari segi speaker, dari endorse, dan dari YouTube premium. Itu adalah sumber-sumber penghasilan untuk kita sebagai kreator. Jadi boleh sekarang ini, kita mulai buka wawasan kita tentang apa sih itu YouTube premium, apa sih itu stiker, apa sih itu endorse. Jangan berpaku hanya pada iklan penghasilan iklan itu kecil. Jadi anggap katakanlah iklan itu sebenarnya bonus. Tapi belajar dari YouTube adalah membuat karakter kita itu gimana. Bagaimana kita bisa berpikir lebih luas. ibarat kata kita punya pisau gitu ya. Biar pun dia baru, tajam kayak gimana? Kalau nggak biasa, ya lama-lama tumpul. sama kayak kita sekarang punya otak, sama otot. YouTube ini ada kita bebas berekspresi presi aja. Jadi kita akan gerak terus kan otaknya. Alhamdulillah, saya bukannya mungkin hasil yang udah masuk ada nggak ada. Bahkan dulu dibilang keluarga atau istri juga siapa sih yang mendukung saya jadi istri, Gak ada. Saya minta subscribe aja tuh bisa dikatakan oleh orang nge-miss. Iya udah subscribe, iya udah subscribe, ternyata belum. Tapi nggak apa-apa. Tapi sekarang kita udah udah bisa, katakanlah udah besar gitu ya. Bukan kita lagi nyari teman-teman. Malah teman-teman yang pada nyari kita kan. Gimana sih no, caranya ini cari youtuber, ajarin dong. Cara jadi youtuber gimana, cara mencari subscribe gimana. Bahkan kemarin bos ya, saya juga lagi ngajarin bos kan. Buat jadi youtuber pelan-pelan. Sampai ngomong kok saya belum ada yang nonton, kok saya belum ada yang subscribe. Hmm. Ya, baru ajarin dong caranya bikin email, caranya apa sih video, rasanya sih pelan-pelan. Nah buat teman-teman kalau memang yang masih mau eh, apa khususnya buat anggota saya ya baik itu di YTK ataupun di Tamanah, gitu. saya admin group. memang karakter saya memang mungkin keras-keras, dibilang kritis-kritis. Jadi terserah memang kalau orang memang mau menganggap saya galak apapun, terserah apapun penilaian orang saya terima. Ya kenapa saya bisa begini? Ya karena memang saya dididik di jalan. Saya tidak dididik sama orang tua, dan saya dididik sama abang saya, abang saya yang orang paling menjadi keras. Mereka berkata dulu belajar jam aja, satu menit ada berapa detik? letik. Ya. 60, kalau semuanya salah, udah langsung dipukul. Plok, plok, plok. Ini memang keras, memang saya kayak gini, jadi saya nggak bisa mandain orang. Bahkan saya bilang sama istri saya itu, saya nggak bisa kalau hidup orang itu manja, salah kayak gitu, nggak bisa. Jadi kalau memang ada yang masih pertama, saya ayo lanjutkan terus. Sistem apa, pematuhan apa yang saya tahu dari Youtube insya Allah saya akan saya untuk berbagi. Bila ada manfaatnya, ya gunain, kalau memang nggak ada manfaatnya, udah itu pilihan saya simpel. saya juga gabung ke grup orang kayak gitu. saya lihat dulu adminnya, saya lihat aturannya, saya lihat kebijakannya, saya lihat cara mainnya. kalau aman dan baik buat saya, saya lanjutin. tapi kalau ada sesuatu yang enggak saya uh, kurang suka, saya akan sampaikan. sifatnya sebagai saran kan. kalau dilanjutin dipakai ya suku. kalau nggak, oh berarti ini udah tanda-tanda kalau kayak itu kurang sejalan. Ya udah daripada saya lanjutin ke grup yang udah nggak sejalan, nanti pasti bentar. Daripada nanti permusuhan sama artinya atau sama anggotanya, mendingan saya, ngeluar, saya keluar. itu Jadi permusuhan nggak, jauh enggak tapi dekat juga nggak. Jadi, begitu ya, juga sama saya bangun grup. Jadi buat anggotanya memang saya kerasin kalau memang ada yang kurang profesional mau saya kerja, itu ya, namanya ya. Saya nggak mandang, mau teman lama, mau teman baru, mau saudara, mau apa juga. Saya keluarin, saya keluarin tapi bukan bahasnya saya benci sama dia enggak saya mau romi enggak hubungannya sama kayak awal cuma masalah hubungannya sebatas kenal aja masalah bawa kerjasama yaitu dari luar, masing -masing. Nanti, ya itu udah di luar masing-masing nanti lo punya channel urusan lo gitu. saya punya channel urusan saya mau dibawa ke mana mau bagaimana yuk urusan masing-masing kan -masing, gitu kalau itu di luar grup tapi kalau masih sama-sama di satu grup ya ayo gitu. Saya juga siap kalau memang ada yang memang mau kritik channel saya. Ada yang mau kritik omongan saya. Ada yang mau kritik atau mau ngatain saya. Bang, abang ini terlalu sadis. Enggak gitu. apa-apa, sampai aja. Saya merasa senang. Daripada teman-teman itu di depan ngomong iya. Tapi di belakang ngatain. Jangan. Saya nggak minta orang tuh buat format yang saya buat, garisnya. mendingan nggak usah, nggak usah terlalu lah Jadi ada orang, kalau ketemu dengan atau chat dengan saya, panggil bahas bos, bahas bos, jadi ya. pikir saya senang. Mungkin sebagian orang dipanggil bos, bos senang, tapi nggak buat saya. Malah kalau saya dipanggil bos, malah saya. Iya, dan ada manggil saya bos, karena melihat saya pakai cias, coba kalau saya pakai baju robek-robek gembel, apa mau manggil saya bos? Jadi intinya memang cowok udah saya siapa karakter karakter cowok ya iya bisa, karakter cewek ya bisa, karakter gempel juga bisa, karena itu tadi pengalaman saya. Saya gaul sama anak jalanan ya iya, pengamen ya iya, sama pembisnis ya iya, sama polisi ya iya, sama preman ya iya, sama siapa -apa aja saya coba gaulin. Ada manfaatnya apa saya ambil setajain. Mungkin itu aja ya teman-teman ya saya nggak tahu nih yang adil saya kenal atau enggak. Intinya saya ucapin makasih lah buat teman-teman semua. Ya selama ini udah ikut saya, support saya, semangatin saya. Semangat saya, keluarga saya saya anggap selain dari keluarga saya itu ya teman-teman sendiri yang ada di ikut saya berbuat kayak gini sampai saya berani lawan arus bermain re upload sampai harus kena takedown channel harus sampai uh, dibanned permanen insyaallah so, saya so ikhlas itu karena memang niatnya saya saya nggak saya memang butuh duit saya butuh dolar tapi nggak semata-mata saya ngutamain duit atau dolar masih bisa dicari dari tempat yang lain yang penting dapat ilmu dan ilmu saya dibagi ke teman-teman kesisar gini jadi buat teman-teman yang masih penasaran atau mau belajar barang sama saya tentang ngembangin trik-trik Youtube gitu. Karena saya juga masih belajar. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berbagi sama saya tentang trik-trik Youtube, mau cara alami, mau cara buatan, enggak, ayo saya ajak buat gabung, kita sharing bareng-bareng. Nanti saya akan kenalin ke teman-teman channel saya yang yang baru, Penerusnya RVC yaitu channel tentang khusus youtuber. Hari ini, baru saya setting, tentang pengaturan nama, foto, sama settingan channel. Belum mulai upload video, tapi nanti kalau udah mulai upload video, teman-teman di situ nanti saya kenalin di list, ya. Saya mainin di list. Makasih buat Bang Alex, Asli Anak Rantau, dan... Siapa yang nggak bisa saya sebut satu-satu? Darilah. Sebulan berapa kalian nggak? Baru pertama kenal ya sampai sekarang. Tenang kayak gini Ya berhubung udah, udah sore kita lanjutin lagi ya. Saya hey, terima kasih buat yang udah nonton. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya lah buat teman-teman. Kalau memang nggak ada manfaatnya ya udah skip aja yang gak usah ditonton. Memang video ini masih berantakan kok gak jelas pemilik channelnya juga berantakan rambutnya juga gak jelas ya mukanya juga kecil cungking kayak gini jadi kalau gak bagus gak, gak, gak usah ditonton yang penting kalau yuk yang masih mau semangat yang masih mau berjuang dan jadi youtuber yuk gabung sama saya bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh